Wih, apa itu teman-teman? Warna biru Hah, apa ini? Warna putih Ayo kita singkirin bolanya dulu teman-teman Wih, bolanya warna-warni Apa ya ini? Wadidaw Keren teman-teman Ini mainan rumah-rumahan Uh, bisa ditutup Ada jendelanya wih mantap wih apa itu teman-teman ada warna putih ada warna biru hmm ayo kita singkirin bolanya dulu teman-teman wah -teman. apa ini panjang sekali wih alat buat bersih-bersih Wih, alat buat bersih-bersih. Mantul. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wih, apa itu? Wih, dapat mainan Ultraman. Wow, mantap. Ada apa lagi ya? Wih, warna biru. Ayo kita singkirin dulu balanya. Wadidaw. Dapat Ultraman lagi teman-teman. Wah mantap. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wih apa ini? Wih dapat mainan jam. bisa menyala teman-teman jamnya wow mantap wih apa itu ada warna kuning wih ini yang dimasukkan di mainan rumah-rumah tadi ini ada klosetnya teman-teman bisa ditaruh di toilet ayo nah, kita cari lagi teman-teman wih apa itu wih ada mainan sikat-sikatan teman-teman ini bisa buat membersihkan kayak gini, teman-teman. Wih, keren! Bisa buat membersihkan mainan tadi, mainan rumah-rumahan. Ayo kita cari lagi. Wih, dapat dua, ada TV, ada robot. Wih, dapat dua, teman-teman. Ini bisa dimasukkan di mainan rumah-rumahan tadi. Wow, keren! Wih, apa itu? Ada warna merah. Wih, dapat mainan robot lagi, warna merah. Wih, apa itu? Ada warna biru, teman-teman. Ayo, kita ambil. Wih, dapat sofa. Wih, apa itu? Wih, dapet kuda poni teman-teman Hah, ada spons Mirip Patrick, bintang laut Hah, apa itu? Ada gambar makanan Wih, dapet dua Ada sikat sama meja Meja makan Hmm, ada mainan apa lagi ya? Widi, dapat mainan buat ambil sampah. Sama ada pohon, sama ada kursi. Wadi, oke teman-teman, terima kasih.